Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ngantri vaksin Ngantri vaksin Hei Hei hei hei Oh, punya Oh Oh Oh Oh, oh. <laughs> ah, ah. Okay. Buka masjid Oke Buka masjid Baris hmm. mari ini Perjalanan balik. Panas-panas di perjalanan balik vaksin yang kedua. Sinovac. Nah ini pesawatnya, pesawat kita, Ruiy Cell, Ruiy Cell. <tuh> ada, ada tiga kali ya. Lagi satu kali, bila? Tak tahu belum lagi <Gülüyor> Adoh, Bicara, Nanti Kalau sudah dapat 6 bulan 6 bulan. bulan. Duduk duduk duduk, hanya hanya hanya Hanya hanya hanya Kedua lokong lokong Soal nanti terjun terjun semua utara rasyon utara Hei sampai keluar kemahase Kanai vaksin ah.